Hey guys, aku Daniel dan welcome to the escape So Hari ni aku rasa aku nak buat chores Sikit, kerja rumah lah Tapi Aduh, ada mood juga sebenarnya ni Tapi aku paksa diri aku Untuk buat kerja rumah dalam aku rasa siapkan dah, aku tak record langsung Sebab ialah Barang bersih sikit dalam rumah aku Benda aku dah buat shooting banyak kali kan, dalam rumah aku eh? Tapi aku rasa Untuk bab, bab reality ni Aku elakkan lah sebab Paham-paham je lah Kalau syuting tu kita boleh hide lagi, kita boleh sorotkan lagi Kalau vlog ni kadang-kadang ternampak Kita nampakkan tiada, tak best so. Jadi sekarang aku rasa kena buat vlog Aku nak kemas studio aku ni Kalau korang boleh tengok studio aku ni Nanti aku akan tunjukkan Bersepah sangat It's Messy Sangat bersepah Tambahkan dengan Ni Ni Ni Ni, ni. Ha Tengah lagi sepo tu ke sini kau Kamil Kamil Ah, Nampak ni Ah, Ini Aku buat hal Aku buat masalah Ya yeah. Nah Take care your face <laughs> so messy guys. Otot sangat. Aku sebenarnya tak ada mood juga nak kemas ni. Tak tahu, tahu kenapa positif kan. Itu apa? Aku tak lapar, tak haus tapi cuma dia macam exhausted tau. Okay, penat dan juga. Oke, kena menahan lapar dan dahaga. Okay Kemas. Aku nak tahu dah banyak dah apa orang kata. Pieces uh, Taip cicak tu Aku sapu Bukan tak sapu Tapi cuma Dia Dia kau skati dia je Dia nak Nak ha, Nak berak Orang kata biadab lah Namanya Oh sini lighting cantik Sebab depan tu lah aku Air eh, depan ni Cahaya matahari Sebenarnya aku Ada plan nak buat konten ni Aku Daripada Kepada ada pati lah Bukan pati ah pati lah Dia minta bapak ku Untuk uh, Haa Buat bubur lambuk Berapa ribu pieces Tak silap aku Dan bubur lambuk tu Akan jadikan seluruh kampung lah Seluruh kampung Banyak siapa banyak seluruh kampung kan Tak tahu korang nampak Guys aku denial. Ha ya, continue video tadi. Ya. Aku memang tak dembun nak kemas. Sekarang aku dekat Sekincang. Aku ada benda nak kena settlekan jap. Aku tengah tunggu. Sekarang tengah hujan. Malas nak saya aku? Saya tunggu keluar. Ayah, vlog tadi ni aku buat apa sambung terus. Aku malas nak nak potong-potonglah. Jadi aku buat apa? Kemas studio aku. Tapi okay, kalau ada mood nanti aku sambung lagi kemas. Sekarang korang tengoklah video ni Wah oh, Sampai kat rumah Sekarang Pukul 6.31 Petang Almost the breakfast time lah Waktu berbuka kan Jadi sekarang kalau tunjuk sedia aku pun Masih tak kemas lagi. Ah. Sipah lagi tu Sumpah aku Agak exhausted hari ni Agak penat jugalah Tak tahu kenapa Mungkin sebab Hari ni tak sahur Aku sak, aku memang Kurang sikit lah Kalau tak sahur ni Dia melainkan malam tadi aku makan banyak Kalau aku makan banyak Aku tak sahur pun aku boleh tahan puasa. Sekarang ni agak Penat juga lah. Tak tahu kenapa Tapi tu lah Aku rasa aku nak buat vlog raya nanti Tapi Kampung pun tak balik nak buat vlog aku kan Kampung pun tak ada Kampung aku kat Johor Dengan lagi satu kampung kat Sinchan Kat Sinchan ni Yang dekat Sengalibung ni tak tahu balik ke tidak Kalau balik aku buat vlog Kalau tak balik Aku hanya buat video selama hari lagi je lah uh, Aku nak Sebenarnya kan Tak ada, apa. tak ada apa Sorry kalau vlog ni agak membosankan Aku memang takkan cut pada aku cakap ni Sebab ada yang cakap dekat aku tak payah cut Ada yang cakap dekat aku Kena cut Jadi aku tak tahu nak ikut cakap mana siapa Aku ikut pendirian aku Aku tak boleh nak ikut apa yang orang suruh Aku buat apa yang aku suka So guys Sekarang kan dah nak berbuka kan Dah nak lagi setengah jam lagi sejam lah Sejam nak buka Kurang lah Kurang daripada Less an hour Aku nak kena dia cepat Kalau aku nak order foodpanda Aku malas nak masak hari ni. Aku order foodpanda Sekarang aku dah order Tengah tunggu dah datang lah ni So jadi InsyaAllah Doakan Kalau tak keberatan aku, aku akan buat vlog raya Dan aku akan Korang doakan aku lah, Supaya aku hari-hari Bersemangat Aku dapat idea baru Untuk aku buat content Setiap hari lebih-lebih malas aku pun aku akak, aku nak juga buat dalam 2 hari satu video insya-Allah. Lagi-lagi time kita tengah PKP balik kita tengah cuti balik. So kita tak ada buat apa-apa kat rumah. Dia memang aku semua kita rompak pom-pom. Itulah, dapat lepak, itu lah Jadi tak ada apa nak cakap. So guys, do for kita subscribe lah kau orang share. Eh hey, jap, ada benda aku nak tunjuk ni. Jeffrey Okay, ya. are you bro. ayo nunung melihatkan aku continue dengan vlog yang 3 tadi sekalah lah Aku continue dengan vlog tadi Yang petang tadi tu Aku pergi keluar Pergi ke kemah studio Jal benda Buat benda sikit-sikit Benda bersombosan Geli-geli ya. Aku continue Tadi aku pergi pick up Meja, barang apa semua Aku terjatuh tadi Dekat dalam uh, 4x4 tu Now, Sekarang aku tengah tengok uh, Match GDT versus Pinning Korang fan fan je lah Aku support team mana Yang tahu-tahu Tak tahu sudah Peace uh, Support escape punya YouTube channel sampai 2K subscriber InsyaAllah 3K, 4K, 10K pun tak apa Lebih pun tak apa Dan jangan lupa support uh, Amar punya YouTube channel sekali Itu Mars house Support sampai dia punya Channel sampai 100 subscriber Dia agak lambat sikit Dia naik sebab dia jarang buat video Kadang 3 bulan sekali buat video So guys don't forget to subscribe, like, comment and share Aku dunia end, Escape house, peace alamakum Bye, sampai raya